Di ujung jalan ini Aku menunggumu Aku menantimu Mengulas kembali Jejak yang telah lalu Segalanya tentang dia Seperti sedia Kalah izinkan aku Untuk membangunnya Mungkin untuk terakhir kali Agar aku dapat Merasakan cinta ini Selamanya Ketika And Perti Timur